Senin, 7 November 2022, harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah kompak turun di pasar Jawa Tengah. Data harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah yang turun berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional lewat situs resminya. Untuk lebih jelasnya simak harga komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah di pasar Jawa Tengah. Selama sepekan lalu harga komoditas tersebut masih terlihat tidak stabil alias mengalami naik turun. Seperti harga cabai merah keriting hari ini sebesar Rp27.530 per kilo. Komoditas tersebut telah turun harga sebesar Rp750 atau 2,7% dari sebelumnya dijual Rp28.280 per kilo. Dari beberapa waktu lalu komoditas ini sempat terpantau berada di harga Rp32.130 per kilo. Harga tersebut merupakan rata-rata dari seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan maka Kabupaten Wonogiri menjadi daerah yang paling mahal dalam menjual komoditas ini. Di Kabupaten Wonogiri harga cabai merah keriting dijual sebesar Rp40.000 per kilo. Sementara cabai merah keriting paling murah dijual di kota Solo dengan harga Rp20.000 per kilo. Dari beberapa daerah lainnya, kota Solo sering menjadi daerah yang paling murah dalam membanderol harga bahan pokok. Bahkan harga di daerah itu bisa turun setengahnya dari daerah lain di Indonesia. Untuk komoditas cabai rawit merah juga kompak mengalami penurunan harga. Harga cabai rawit merah hari ini dijual sebesar Rp30.010 per kilo. Jika dibandingkan maka Kabupaten Wonogiri menjadi daerah yang paling mahal dalam menjual komoditas ini.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 Harga cabai rawit merah hari ini dijual sebesar Rp30.010 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 8 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.